Halo sahabat home Studio. perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang mempelajari materi Introduction to Cloud yang kedua. Di video ini kita masuk ke catatan belajar kita yang kelima. Modul 5 Dynamic Web Server 2. Tujuannya kita akan mereview pembuatan Amazon CloudFront Distribution, mengidentifikasi real-world example dan aplikasi yang menggunakan CloudFront. Lalu nanti akan ada Lab 5, Creating a CloudFront Distribution. Kita akan mengenal beberapa teknologi terminologi, yang pertama tentang CDN, Content Delivery Network, ini adalah jaringan layanan terdistribusi yang mengirimkan halaman web dan konten web lainnya dengan aman berdasarkan lokasi geografis pengguna. Lalu yang kedua adalah Amazon CloudFront, Amazon CloudFront adalah layanan CDN yang mengirimkan konten dengan aman seperti video, data, aplikasi, dan sebagainya. CloudFront adalah layanan CDN yang cepat yang mengirimkan konten secara aman ke customer secara global dengan latensi rendah dan kecepatan transfer tinggi. CloudFront terintegrasi dengan AWS, lokasi fisik yang terhubung langsung ke AWS Global Infrastructure dan AWS Service lainnya. Semuanya dapat diakses melalui konsol yang sama dan semua fitur di CDN dapat dikonfigurasi secara terprogram dengan menggunakan API atau AWS Management Console. Berikutnya tentang Edge Location. Edge Location adalah lokasi tempat konten web disimpan sementara di cache. Lalu Distribution. Distribution ini adalah kumpulan dari Edge Location. Selanjutnya Origin. Origin adalah lokasi tempat semua objek yang berkaitan dengan halaman web disimpan secara permanen. Dan yang terakhir adalah TTL, Time to Live. Ini adalah lamanya waktu minimum dan maksimum untuk meng konten di Edge Location. Demikianlah pembahasan tentang modul 5, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.